sumber mata air dari sungai ini yang e, berada di dusun Tempursari, desa sidomulyo kecamatan Ngadirojo Kabupaten pacitan Jawa Timur Indonesia Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat salam satu api salam budidaya untuk video kali ini saya akan mengajak sahabat mereview lagi sebuah kolam sistem kocor milik sahabat saya dan apa saja yang dipelihara di kolam ini atau yang dibudidayakan di kolam ini sahabat. Oke sahabat, di sini ada penampakan sebuah kolam terpal yang cukup besar. Ini diameter 5 ya. Ini ikan ikanya sangat sehat meskipun airnya agak sedikit tampak kehijauan. Akan tapi karena kolam ini sistem kocor jadi untuk airnya ini eh, selalu tetap terjaga kesehatannya sehingga ikan-ikannya pun yang ada di kolam ini tetap sehat. Tampak dari respon ikannya pun sangat agresif karena ikan-ikan ini memang sangat sehat sekali. Oke sahabat kita lanjut dan ini ada beberapa ekor ikan yang dipisahkan. Untuk uh, ditimbang Karena secara fisik Ikan-ikan yang ada di kolam ini uh, Tampak begitu kecil Akan tetapi secara berat Timbangannya ini uh, Normal sahabat Sekilo itu ada empat ekor Akan tetapi uh, Secara fisiknya tampak kecil Karena memang uh, Daging untuk Ikan yang dihasilkan dari kolam ini sangat tebal sekali sedangkan untuk ikan nila yang ada di sini itu ikan nila larasati atau juga biasa disebutnya dengan nila bangkok oke sahabat kita lanjut Selain berbudaya ikan nila di sini juga berbudaya atau mencoba untuk membudidayakan ikan gabus sahabat. Dan ini sahabat penampakan dari kolamnya yang dipenuhi dengan tumbuhan air enceng gondok. Di kolam ini e, dicoba untuk membudidayakan ikan gabus. Kan, tapi untuk ikannya ini Eh, sangat susah sekali Untuk di eh, Ambil videonya sahabatnya, Karena memang untuk eh, Warnanya Hitam Dan mudah-mudahan di lain kesempatan Saya bisa mereview ulang Tentang perkembangan ikan gabus Yang berada di kolam ini Oleh karena itu Agar saya semakin bersemangat Bantu di subscribe, like di komen dan bunyikan pula tanda loncengnya agar sahabat-sahabat dapat notifikasi ketika saya mengunggah video-video terbaru dan jangan lupa sekali lagi saya sampaikan bahwasanya memelihara ikan itu sama halnya memelihara air air yang sesuai untuk kebutuhan ikan-ikan hidup maupun berkembang biak Demikian sahabat mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menghibur, ada kurang lebihnya saya mohon maaf ketemu lagi dalam video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.